Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Pemirsa channel Gadukadu TV. Pagi ini kita akan unboxing uh, Satu buah Dispenser merek Denpo Yang harganya sangat terjangkau Ini recommended ya Buat teman-teman yang uh, Lagi pas-pasan budget Tapi gak punya dispenser atau dispenser Lamanya rusak Ini bisa di order Saya beli di online cuma 180 Salah satu online Ya teman-teman kita uh, boleh coba untuk memanaskan air di rumah coba kita lihat nih ini niwatnya lumayan kecil terus kemasannya rapih ini makinnya ya selama-sama tujuan mari kita buka bersama-sama coba kita lihat nih watnya nih dispenser uh, merk Denpo ini saya juga baru kali ini nih, nyoba nih ya semoga bisa Uh, beroperasional dengan baik oke temennya kita bongkar ya <tuh> nah ini dia nih nih. ini ada 190 watt uh, extra hot berarti ada pengunci buat anak kecil ekstra panas 190 watt hemat ya, energi ya, nanti kita coba coba tahu panasnya maksimal ya kalau buat bikin kopi mudah mudahan uh, cukup puas ini penampakannya ini temennya dan biasanya saya pakai merek merek Miyako Cosmo begitu cuman kebetulan Miyakonya udah udah tua udah udah bocor mulu kita udah repair tapi tetap aja bocor ya mau tidak mau kita harus membelinya menggantinya dengan yang baru ya coba searching di online ini yang buat uh, indikator nanti ada indikatornya ini biasanya untuk pengunci agar pegas ini nih yang digambar dua kanan kiri ini Untuk kerannya kran sorry keran Itu biar nggak dipegang anak kecil Ya ini dia nih temen-temen ini dalamnya Mirip ya seperti tempat uh, Ya cuman bedanya ini Rada dalam kayaknya ini enggak seperti merek-merek lainnya Nah ini dia nih Ini ada lubang buang nih untuk membersihkan tangki pemanasnya ya Di dalam kan ada panci itu tangki pemanas Nanti sebelumnya kotor, kita bisa buka tuh klep karetnya, akan bersih sendiri, jadi kocok dulu, dimasukin air. Nah, ini dia nih, lumayan kokoh nih, uh, bodinya. Nah ini teman kita udah pasang nih, udah kita colok nih. Nah ini kan ada tombolnya nih, ini ditekan. Nah ini untuk ekstra panas nih, kalau ditekan itu akan uh, mempercepat panas dan lebih hot harusnya, karena ekstra hot tulisannya. Kan. Nah, kalau yang sebelah sini ini, ini tombol pengunci agar supaya hmm, ditekan anak-anak kecil itu tidak keluar siapa tahu pas nekannya yang air panas kan berbahaya ya jadi ada safety nya itu ya harga murah ada safety nya ada tombol pengunci kran itu ini teman-teman penampakannya nih ya cukup kokoh ini tebel oh, bahannya ya lumayan kokoh ya gitu aja nih teman nih selamat mencoba ini praktis tinggal dicolok aja Sampai jumpa semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh